Bagi kalian yang sudah mensuport channel ini, Bang Mimin selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian semua. Mudah-mudahan sehat, bahagia selalu dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan diberikan kelancaran. Amin. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita pada sore hari ini, kita intip outfitnya Abang Fatih saat digenung oleh Dokter Puspa, persahabat ya. Baju yang dipakai, yang dikenakan itu merek Gucci. Harganya bukan kaleng-kaleng. Mencapai 7.936.607 rupiah. Wow, harga yang sangat fantastis. Hampir 8 juta rupiah untuk baju yang dikenakan oleh BBL. Berkat selalu, bahagia selalu ya. Mudah-mudahan lancar terus untuk rezekinya. Dan mudah-mudahan juga rezeki idola kita bisa nular ke kita semuanya. Amin selanjutnya di disimak juga ini ada potret nih persahabat ya ini kopi paste banget ya antara BBL dan papa bilar perhatikan gaya tangan dari rizky bilar memegang kuping dan ternyata BBL l pun persahabat ya itu memegang kuping juga dengan gaya yang sama ini mah bener-bener kopi -bener paste banget ya masya allah sehat selalu untuk idola kesayangan mudah-mudahan selalu menjadi orang baik amin, momen ini pun diunggah kembali oleh akun Lesler si komik kalimat caption pun dituliskan di postingan ini, ya maklumlah ya, namanya juga bapak sama anak, katanya tuh, maklum tuh persahabat ya, namanya juga bapak sama anak, pasti kopi, pasti banget nih, dan kita lihat juga di kolom komentar banyak tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Anis underscore FZN mengatakan efek dalam kandungan di solawatin terus sama papanya, masya Allah. Dan kita lihat juga bersahabat ke komentar selanjutnya diberikan dari akun Nonon underscore Mozart mengatakan, auh ah, ini mah udah kopi paste pisan, masya Allah, luar biasa banget ya, Baby L, bener-bener ngikut gaya papapnya luar biasa." Dan kita lihat juga persahabat, ke kabar selanjutnya ini vitamin banget nih untuk warga Kunoha. Diunggah Hang Instagramnya Papa Bilar yang mengunggah video TikToknya persahabat ya. Video BBL lagi belajar nyanyi balonku ada lima. Aduh, sungguh bahagia banget nih melihat video yang sangat luar biasa. Masya Allah, abang L memang pinter banget ya kalau soal belajar. Ini sih tentunya kebanggaan, kebahagiaan sekali apalagi. Main bareng dengan papa sama bunda Masya Allah Dan kita lihat juga Di postingan ini pun Papa Bilar menuliskan sebuah kalimat Lirik sama nangisnya sama Sama-sama nggak -sama konsisten Aduh cute banget ya <laughs> Hingga komentar banyak sekali dibanjiri oleh Les Lovers ya Kita lihat persahabat Dari akun Instagram Bilar Ruth Edit mengatakan L kalau nggak kuat ke rumah onti aja ya L katanya tuh Aduh ini juga cute banget ya Dan kita lihat juga ke komentar selanjutnya Diberikan dari akun Instagram Markona Cute mengatakan Puyang gua jadinya tuh Persahabat ya Puyang mendengarin Yang lagi belajar nyanyi Nangis dan tentunya nyanyi itu sama-sama tidak konsisten Kalau kata Papa bilar ya Dan kita lihat aja di unggahan tiktoknya Papa B ini Masya Allah banget, satu jam diunggah video tersebut, ternyata viewersnya sudah mencapai 2 juta kali ditonton. Ini kebanggaan banget nih untuk warga Konoha. Dukungan benar-benar terbukti, banyak orang-orang yang selalu mensupport idola kesayangan kita Masya Allah, bangga dan pastinya bahagia. Dan kita lihat juga bersahabat dari postingan ini. Papa Bilar menuliskan sebuah kalimat juga karena cara terbaik mendiamkan anak yang nangis adalah dengan membuatnya bingung. Wow, inilah cara Papa Bilar ya persahabat ya. Cara terbaik untuk mendiamkan baby L, supaya tidak nangis lagi. Wow, ini luar biasa. Dan kita lihat juga persahabat ya, kabar yang sangat membanggakan sekali ini patut dicontoh untuk semua orang juga persahabat ya. Kita lihat di Onggan Lasar Entertainment kemarin. Perhatikan, momen saat dimana Bunda Lesti akan tampil off-air. Ternyata ini adalah rutinitas Bunda Lesti setiap sebelum tampil. Membaca doa, Masya Allah banget ya. Sebelum tampil, berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan sukses off-airnya, acaranya sukses. Inilah kebanggaan warga Konoha. Tentunya rutinitas yang sangat luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Dan kita lihat juga persahabatnya jadi kalimat Caption yang dituliskan oleh Lenselar Entertainment Ya ampun bunda, patut dicontoh nih rutinitasnya Tuh, Masya Allah banget ya, gak salah Mengidolakan Lesti Kejora, kesayangan kita semuanya. Teruslah bersinar sepanjang masa untuk sang Kejora kita, Amin. Kita juga masih menunggu cidukan dan kabar baik selanjutnya, ya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik dan kabar menarik dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Min ucapkan terima kasih.